Deretan artis era 80 sampai 90-an ini kecantikannya masih awet hingga sekarang. Mereka terlihat hot dan seksi tak kalah dengan artis muda. Meski jarang terlihat di layar kaca, namun mereka masih sering menjadi bintang iklan ataupun bintang tamu di podcast YouTube para selebriti. Di usianya yang tak lagi muda, para artis ini disebut tetap cantik dan seksi seperti saat pertama kali meniti karir di dunia hiburan tanah air. Lantas siapa saja mereka? Simak daftar artis era 80-90-an yang masih cantik dan seksi sampai sekarang berikut ini. Yang pertama ada Dona Harun yang lahir di Bandung 21 Februari 1968 mengawali karirnya di dunia hiburan sebagai seorang model. Ia juga mencoba peruntungan di bidang seni peran dengan membintangi film berjudul Asmara pada tahun 1992 lambung di era 90-an, Dana Harun terlihat masih aktif menjadi seorang model atau melakukan endorsement hingga kini. Penampilannya disebut tak berubah dan tetap cantik serta seksi seperti di awal karirnya. Selanjutnya yaitu Sofia Lacuba yang debut di bidang seni peran dengan memerankan tokoh Paramita dalam film Bilur-bilur Penyesalan pada tahun 1987. Sukses di film perdananya, ia kembali didapuk menjadi pemeran dalam film catatan Sibol 5 tahun 1991 yang membuatnya semakin digandrungi. Meleji di tahun 80-an sampai 90-an, popularitas Sofia Lajuba seolah tak pernah meredup sampai saat ini. Penampilannya kini juga disebut tidak mengalami perubahan yang signifikan dari awal karir, di mana ia tetap cantik dan seksi walaupun telah berusia 51 tahun. Eh, tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Ketiga yaitu ada dia Permatasari yang memulai karirnya sebagai seorang model di tahun 90-an. Namun namanya baru melejit setelah sukses membintangi film Si Manis Cimbatan Ancol tahun 1994. Penampilan dia Permatasari saat itu juga disebut tetap menawan dan seksi seperti di awal karir. Padahal sang artis telah berusia 51 tahun di tahun ini. Selanjutnya adalah para Mita Rusadi yang lahir di Makassar, 11 Agustus 1966. Meskipun sudah tidak lagi muda, ia tetap terlihat begitu cantik dan seksi hingga mendatangkan decak kagum dari warganet publik menyebut tak ada perubahan yang signifikan antara penampilan para Mita Rusadi saat ini dengan saat di awal karir. Ia tetap terlihat menawan sama seperti saat dirinya melejit lewat film Ranjau, Ranjau Cinta tahun 1985 dan grup Tiga Dara. Terakhir ada Nafa Urba yang memulai karirnya di dunia hiburan dengan menjadi seorang penyanyi. Mengusung gaya yang mirip dengan penyanyi kondang Nika Ardila ia langsung melejit dan banyak digandrungi. Meskipun kini jarang terlihat di layar kaca, Nava Ubah ternyata aktif di media sosial. Ia kerap membagikan potret seksinya di akun Instagram pribadinya yang membuat warganet merasa tajuk. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian?